Semua dari Sabang sampai Merauke, dari dunia sampai akhirat, anjay. <laughs> Hari ini kita akan kembali mencari slot apa yang sedang gacor, ya guys. Ya? tentu saja dengan harapan semoga mimpi kita untuk makstro dapat tercapai, anjay. Nging -nging -nging adik, -adik. Oke, okay, mari kita mulai. Mulai tuh, habis gas gas.